Pager Sari Salah satu desa yang terletak Di sebelah barat Kabupaten Malang Tepatnya Berada di Kecamatan Ngantang Desa yang berbatasan langsung Dengan desa Krisik Kabupaten Blitar ini Merupakan desa yang paling ujung Dari Kabupaten Malang Desa yang ada sejak tahun 1800an ini Memiliki makna yang dalam Pager yang berarti benteng dan sari yang berarti kehidupan dengan begitu diharapkan desa ini bisa menjadi benteng kehidupan bagi masyarakat yang hidup di dalamnya secara administratif desa Pagersari terdiri dari empat dusun yakni dusun gombong di sebelah barat dusun kerajan dusun sumber sari dan dusun Celaket, yang kesemuanya tersebar di 17 RT dan 4 RW dengan luas wilayah 186,5 hektar yang dimilikinya desa Pagersari menyimpan banyak potensi alam yang menjanjikan Salah satu sumber perekonomian masyarakat Pagersari disumbang dari sektor hutan dengan sistem tumpang sari, di mana masyarakat memanfaatkan hutan dengan menanami jagung, tebu, dan rumput gajah sebagai bahan utama pakan ternak sapi. Sejak dulu, Desa Pagersari dikenal sebagai penghasil susu sapi terbesar di Kecamatan Ngantang. Setidaknya. Dalam sehari, para peternak sapi dapat menghasilkan 5.000 liter susu. Kemudian, dari sektor pertanian. Desa Pagersari unggul dalam komoditas kentang, sawi, cabai, dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang berada di antara 775 sampai 1100 di atas permukaan laut. Sehingga,